Bahwasannya di Malaysia itu banyak sekali orang Jawa, guys. Maksudnya adalah orang Jawa yang kesana, ya punya suami di sana, punya istri orang sana, dan menghasilkan keturunan-keturunan Malaysia-Jawa seperti itu. Dan apakah istilahnya ketika orang Jawa Indonesia bertemu dengan Jawa Malaysia masih bisa istilahnya faham dengan bahasa Jawanya, atau sudah lupa, atau bagaimana? Nah, jom kita tengok video ini. Video ini sangat spesial sekali buat teman-teman sekalian ya karena ini daripada saudara saya itu sahabat saya juga yaitu Mas Toha jom kita tengok videonya let's go langsung saja kita lihat oh my mas... god Oh seafood guys Alhamdulillah ketemu karo dulur-dulur Jawa nek kenek jadi Alhamdulillah saya berjumpa dengan saudara-saudara Jawa tapi mereka sudah Jawa Malaysia ah, yang punya itu ternyata mak orang Jawa Ternyata ini anaknya maknya ya mak yang punya keduanya? Mantu, mantu. Oh, mantu. A -a -a, mantu. Kok, kok bisa ngomong Jawa, Mak? Ha? Kok bisa ngomong Jawa? Ngomong Jawa, ngomong panaraga Oh lah oh, lah lah kan, Tapi ngomong keduanya bagus, ngomong Oh, Bener guys, bahasa Jawanya masih pekat ya guys Sama ya guys ya bahasa Jawa nya asli Dodok tau Mak? Oh, Atau misungi Oh misungi? Atau misungi? Atau misungi Oh mau oh, ke masjid Oh berarti mak, iyo tahu dilihat channelku ta. Kemarin kan ada yang bilang, buang pergi kampung itu kampung Air Papan ada di Bandung yang sangat sedap katanya seperti itu. pengen tapi Jawa. Oh iya iya ah. mak. Dan akhirnya saya jumpa maknya ya. Maknya ini e, menantunya yang punya gede tapi orang Jawa. Jadi hari ini. Masyaallah foto sama artis guys hei, hei, hei. youtuber. Hei, hei, hei, hei. Masya Allah Masya Mas Toha ini lumayan bisa dikatakan famous ya guys di Malaysia Terutama istilahnya untuk orang-orang perkampungan-perkampungan pasti kenal dengan Mas Toha Karena rata-rata nonton videonya dan Mas Toha ini memang spesial ya Spesial kenapa? Karena dia itu memang punya ciri khas yang sangat bagus sekali Jadi buat teman-teman semua ya subscribe channelnya Mas Toha Buat melihat bagaimana perkembangan, bagaimana situasi kampung terdekatnya Ataupun bahkan terjauh ya guys ya Kevel udah ya, Masya Allah Udah Mirul udah. Ya, ini, Jawab Ya Pahat Ini maknya jawab Jawab Batu Pahat Hah? Oh ini Bapaknya Oh ini ya? Oh, ya? sudah oh, Alhamdulillah jumpa sama maknya Di Malaysia Anak orang Batu Pahat Tapi bisa, bisa, bisa ngomong Jawa ya? ya bisa <laughs> Jadi maknya ini ternyata tidak jauh dari tempat tinggal saya Tapi kalau ah. di Musing ini jarang orang Jawa ya Mak? iya, jarang-jarang Jawa gue harus ngomong jawa, masalahnya tuh oh, mm. tapi nah, Mak kalau tengah di sini ya? iya, mak, mak datang, jadi anaknya datang ada tengok-tengok ke sini, yuk hmm. Mak, minum, eh. ma, gitu Iya datang yang suaminya Mak masih ada? suaminya, suaminya oh, Mak juga, suaminya dulu asal orang Sri Pantai oh, ternyata suaminya Mak dulu asal orang Sri Pantai jadi hmm, ketua kampung Sri Pantai dulunya oh, dulunya ketua kampung Sri Pantai? Hmm. Kok mak tahu saya itu ceritanya bagaimana coba? Iya, kue. Anakku kan selalu buka YouTube. Heeh. Nah, uh -uh. Mak, buka. Uh -huh. oh. nah. <laughs> okay, berarti anaknya okay, tuh okay, okay. selalu buka YouTube. Anaknya laki-laki nah. ya. tuh, Lanang. Lanang. Lana. Oh, uh -uh. selalu buka YouTube. Oke. Okay. Nanti buka terus sama Lanang. Oh, alhamdulillah nah. jadi di sini kita bisa ketemu ya. Jowo ya, dekat Jowo Pak ya. Hmm. Jawa, ya. Jadi kalau orang Jawa berjumpa dengan orang Jawa, walaupun beda negara, kita tuh seperti ya, sudah saudara, Mak, ya? seduluran. Iya benar. bener. Enggak menganggap orang lain lah. Iya, nah, betul, ya. Apalagi kalau kita orang Jawa Indonesia terus jumpa orang Jawa di Malaysia, itu terasa sangat senang, Mak, ya? Iya betul, ya. Nah, Aku pun juga senang, Mak. Nah. Nah. Oh, Alhamdulillah. Nah, aku, ket... aku ketemu di luar Jawa. Aku ketemu makku yang kayaknya, loh. <laughs> Oke mak aku ini mau pulang nanti kalau sudah di rumah aku nanti apa minta nomornya mak lah. Iya. Iya. Iya. Terus di depan di Malaysia banyak orang Jawa di Malaysia loh tapi mereka sudah menjadi warga Malaysia. Iya benar. Maknya nih asal ponorogo ya. Uh, mbah, mbah. Oh banyak ponorogo. Jadi mbah banyak ponorogo. Ya. Oke mak semuanya mak ya. Aku jalok nomor jadi hari ini Mirul jadi sopir tapi belum bayaran ya teman-teman akan mudah-mudahan videonya selalu ramai ditonton orang Supaya Mirul juga bisa dapat bayaran Hari ini Mirul hanya dapat bayaran makan saja Sopirnya hanya dapat makan saja Nah memang budgetnya saat ini baru saja untuk makan saja teman-teman kalau videonya ditonton ratusan ribu orang mungkin alhamdulillah lah boleh dapat penghasilan. Tapi kalau ditonton sepuluh ribu lima ribu ya untuk uang minyak sama uang makan saja. Dan ternyata di sini ada subscriber saya juga ya dia bilang wah halo apa kabar? Ya, aku mau salam salaman sama dia. Dan ini orangnya. A aku datang ke sini berjalan kaki tujuh hari tujuh malam bang ya, iya ya, <laughs> apa kabarnya bang Set, bang alhamdulillah sehat, alhamdulillah cimpas. alhamdulillah sehat bang <laughs> <Alhamdulillah sehat>, ngomong <bang. laughs> jawa? bisa ngomong jawa kok lu wong jawa? lu wong jawa. jawa juga jawa ya Allah asalnya batu pahat? oh asalnya muara. muar oh muar oh manggonen gini manggonen gini oke bang buat video bareng bang aku ketemu karena wong jawa ya <laughs> <laughs> Oh, lo kak iso ngomong jowo pora kak, ini kakak kakak ya, orang oh, iso, oh iki oh, family kak ah family, loh. Mm. loh, iki, loh bapak iso ngomong jowo, jowo malaysia, jowo malaysia, oh iso ngomong jowo pora, oh, siti siti siti siti siti, selalu, mau selalu, oh, lo tapi anak, bangga banget, manggung dengannya, lo anaknya kok pinter malah, ah, anaknya kok pinter jowo, oh menantu nih oh, orang tua ya oke okay. okay. akhirnya ketemu dulur jawa di malaysia ya itu <tuk> wong jawa kemarin <tuk> alhamdulillah aku tadi mau ambil gambar ke sini kan aku takut wah nanti dimarah gitu yaudah <tuk> <tuk> di kadang-kadang kan wong gak enak segeleng bang bang lo ambil kamera gitu kan kadang juga enak oh. jadi alhamdulillah ketemu dulur dewe jadi oleh kamera <tuk> <tuk> alhamdulillah ketemu kalau karo dulur-dulur Jawa nek ini jadi alhamdulillah, alhamdulillah saya disumpa dengan saudara-saudara Jawa tapi mereka sudah Jawa Malaysia Aha. Jawa Malaysia Jawa Indonesia tetap Jawa, ah, Jawa iyalah Kong tetap Jawa, Jawa. mau kemana-mana tetap Jawa lah itu berarti makan rame-rame rame ya penan? oh makan rame-rame ya iyalah oke okay, mas aku tak naik dapur dulu oh, ya okay, okay. Ini yang punya katanya orang Jawa juga. Yeah. <laughs> Oke, okay. masya Allah. Dan ini alhamdulillah jumpa sama warga di sini ya. Ternyata mereka sudah tahu loh. Oh, berarti ini di sini ada seafoodnya juga ya, guys ya. Buka hari Rabu tutup, wah hari Rabu tutup. Masya Allah. Oh ini kumpul-kumpul keluarga kayaknya nih guys ya Masya Allah Oh masak sell out gitu Sell out Dan hari ini dapurnya berada di sini Masak sell out kak uh, Saya ambil gambar ya kak ya Oh, oh sell belum keluar lagi Oh ini kuah oh, ini apa, enak nih guys Ayam Ayam kunyit. Oh, oh my god saya, saya, saya, tapi... Tapi, kalau oh, di indonesia itu oseng-oseng ya okay. oh saya belum dimasak okay. oh ini akaknya lagi sibuk oh, masak ini. di dapur. oh mana? Hah? saya dari Jawa kak Jawa mana? Timur Barat? Jawa Tengah Jawa Tengah oh, lu jauh, akak Jawa kak? Apa? oh tadi aku jumpa sama emaknya orang Jawa oh, emak ini emak ini oh Pas saya aja Oh, oh oke okay. ini abangnya lagi masak telur ini pataya mau bikin pataya Oh mau oh, bikin Pattaya Pattaya dibungkus dengan telur nih bang ya? Nanti goyang-goyang dulu telurnya bang. Goyang oh, ya, pasti berat rata Kalau <laughs> tidak, kis. sengit sebelah Ini bumbu apa kak ini? Tom Yam, Tom -yam. Oh my oh, god sedap nih guys asli sedap banget ini perlu dicoba ini nanti guys. Wow. Ini masak Tom Yam. Tom Yam itu memang masakan dari Thailand, tapi kalau di Malaysia itu memang sangat favorit. Ya, betul. Kalau, ya, kalau lebih pada orang Thailand makan ya. ah, betul betul. Kalau Saya pun Malaysia suka sangat guys Tom Yam ini. Ini aku sama Ah, pak Apa ya. yang punya ketik <laughs> Alhamdulillah. Ini matiinnya mana Sudah balik. Oh. Oh dia mengaji. Tapi kadang-kadang kalau aku buat video di pantai saja, orang tengok susah. Jadi kalau malam-malam saya sih jalan jalan. Yang seperti seperti jalan bukan jalan bawa jena. Oh. Jalan istana. Ya. Losong barang itu. Oh. Itu mantap untung beranak pagi-pagi ya. Paci pernah ke sana? Aku aja kawan itu kawan Ah, kawannya Pak Cita. Kita lihat angkanya masak sell out. Sell out ini kalau di Aduh, adu, adu, adu. Indonesia ini sih lah. Jadi ada sayurannya, ada kepiting, ada terang, terus ada. Enak adu. banget sini guys asli oh, ini kepiting kan? masak nih. Nah, di oh my god. Biasanya di sini tuh asam manis guys. Ini dia menggunakan bukan minyak ya tapi margarin. Jadi aromanya Oke, pakai margarin biar aromanya keluar ya. Oh my god. Ini asam manis biasanya ya, guys ya. Oh. oh sudah nih, guys. Oh my god. Ini sudah enggak ya? ya? Oh, cepat banget enggak ya? Ya. Udah masak direbus Aha, terlebih dahulu ya Cuman dikasih bumbu aja jadi, itu kan Jadi direbus terlebih dahulu Jadi ataknya, Masaknya tinggal manasin saja. ya oh. Jadi kalau ini Satu Satu mangkuk besar ini RM35 Katanya untuk dua orang Tapi kalau Nasi dua Tapi kalau saya tak habis kak ini dua orang Kelang, Aha, tiga, tiga orang lah nah, Ini jadi 35 RM35 untuk dua orang tapi sangat banyak karya. Iyalah banyak ini banget ini yang 35 loh. Nah ini 35.000 itu sekitar 100000 ribuan lah di sini. 100.000 lebih lah. Lumayan lah. Dia sekali ya. Di sini harga kalau kayak gini guys biasanya 60.000, ada yang 90.000, ada juga sih. Hampir sama sih harganya. Oh my god. Wah, celup tepung. ramai. Oke, okay, that. yang suka dengan tweet -tweet ini, jangan lupa apabila, Ibu, ke teman-teman oh, oh, yeah, lagi minum like, nah. komen ya. Yeah, supaya aku bisa ya. Yeah, paling tidak bisa membelikan apa-apa untuk Mas Amilul ya itu nggak Mas Tapi tak lah ini duo kita ini berkawan jadi Alhamdulillah Mas Amilul juga menolong saya diajak menggunakan pakai mobilnya ya bener bener besok bener oke pak bener kamu bener kamu ini muncang ya ya alhamdulillah Makos Masya Allah Mirul, full senyum Mirul hari ini hari, tapi hari ini kita makan lagi loh Mirul masih kuat tak? sudah-sudah tak kuat ini suasana <laughs> sangat romantik loh berada di... apa Mirul kak bahasa Malaysia, sawah? sawah, Dendang. Bendang. oh Bendang. bendang. jadi ini kedainya berada di tengah-tengah sawah ya nah, oh, oh my god, ramai guys Oke, aku hari that. ini akan naik mobil ya Eh, ibunya, yang suka dengan tuh? video ini buah ke teman-teman anda ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, guys sudah selesai videonya dan itulah tadi guys Masya Allah banyak sekali sedulur-sedulur Jawa yang ada di sana guys Mas Toha juga merasa kayak di tempat sendiri ya guys ya Kayak pulang kampung gitu Karena kenapa banyak sekali di sana itu pemilik kedai lah Orang yang makan di kedai lah Orang jumpa ke pasar lah Ke mana-mana rata-rata Banyak juga orang Jawa Dan boleh cakap bahasa Jawa awa oh, Jawa Malaysia di mana Johor lah macam tu kan tempat memang yang banyak sekali uh, Jawa tu dekat Johor kalau tak salah eh, kan nah di sana guys kalau kita tengok eh, kan bahasa Jawa dia tu memang pekat dah dia cakap memang macam kabarewa Lepas tu, banyak sekali juga kawan-kawan saya ataupun subscriber saya juga yang memang boleh cakap bahasa Jawa tu. Masya Allah, saya seronok sangat lah. Kalau saya kan tinggal kat Jawa juga, saya boleh cakap bahasa Jawa tapi sikit-sikit lah. Maksudnya yang halus tu sikit-sikit tapi yang kasar, okey lah. Tak apa ya kan? Nah, sebab bahasa Jawa tu ada tingkatan-tingkatannya guys. Ada bahasa biasa, ada bahasa yang agak Agak tinggi sikit ha, lepas tu kepada uh, keraton ataupun kerajaan. Nah, itu beda lagi lah, guys. Ya, nah, di situ kalau kita belajar lagi-lagi susah macam tu. Jadi, buat kawan-kawan semua yang nak belajar bahasa Jawa boleh macam tu kan? Nak belajar ataupun nak uh, istilahnya uh, mempelajari semua boleh juga, ya, kan? Uh, bahasa yang biasa, bahasa yang sedang, bahasa yang tingkat tinggi juga boleh macam tu. Sesuai daripada kemampuan kawan-kawan sekalian, ya, kan? Oke, okay, kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Buat teman-teman semua yang di Malaysia Terima kasih banyak sudah menonton video ini Sampai selesai ya guys ya Terima kasih banyak supportnya Sampai sekarang ini teman-teman masih setelahnya menonton video-video saya ini Semoga bermanfaat Semoga memberi hiburan buat teman-teman semua Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh